Hai, hai, hai, sebuah kebun binatang di Thailand menuai kecaman terkait perlakuan stafnya terhadap seekor harimau. Kecaman itu muncul setelah beredar rekaman video seekor harimau yang ditusuk kayu berulang kali oleh staf kebun binatang. Video yang diposting di sosial media tersebut hingga kini telah dilihat sebanyak lebih dari satu juta kali. Dalam video tersebut, petugas kebun binatang di yang menusuk-nusuk wajah seekor harimau dengan kayu agar hewan buas itu mengaum saat para turis berfoto bersamanya. Harimau ini ditusuk seharian, ratusan kali per hari supaya dia mengaum ketika difoto bersama para turis, tulis salah satu netizen. Rekaman video tersebut menuai kecaman banyak warga net yang melihatnya. Pihak kebun binatang pun merespon insiden itu. Juru bicara kebun binatang The Million Year's Stone Park and Padayak Recodile Farm tersebut mengatakan, Petugas yang menusuk-nusuk harimau tersebut telah dipindahkan ke bagian lain. Pemilik kebun binatang menyayangi binatang dan dia tak akan membiarkan staf menyakiti hewan-hewannya, tutur juru bicara tersebut. Semua pasti tahu harimau adalah hewan pemakan daging yang buas dan ganas. Sejinak-jinaknya harimau, tetap saja punya naluri sebagai binatang buas yang berburu makanan berupa daging di alam liar. Mereka yang memelihara harimau tetap harus ekstra hati-hati, dalam merawat hewan ini karena tidak tahu kapan sisi liar siraja hutan ini akan muncul kembali begitulah prinsip yang seharusnya dipegang oleh penjaga kebun binatang asal Meksiko bernama Jose de Jesus ketika mendapat giliran mengurus kandang harimau eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Dalam sebuah video yang viral, Jose mengalami musibah mengerikan yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Pada saat itu merupakan jadwal Jose untuk mengurus kandang harimau bengal di kebun binatang kota pribadi yang berada di negara bagian Michoacan. Tugas Jose di kebun binatang pribadi itu sebenarnya hanya memberi makan harimau tersebut tidak lebih dan tidak kurang. Namun entah kenapa hari itu Jose ingin sekali mengelus kucing besar yang ahli berburu dengan cara menyelinap tersebut. Dalam video yang beredar, Jose berada di kandang harimau ditemani oleh penjaga lainnya yang bertugas merekam aksinya. Terlihat Jose memasukkan tangan kanannya melalui celah kerangkeng besi yang mengurung harimau bengal itu. Sambil memasukkan tangan ke dalam kerangkeng besi, Jose memanggil harimau itu untuk mendekat agar bisa dielus-elus. Hewan buas itu memalingkan kepalanya dan berjalan perlahan menuju Jose. Harimau itu kemudian menendang pagar kandang dengan kaki depannya. Kepala harimau itu juga berusaha menggapai tas yang ada di pinggang Jose. Entah bau apa yang tercium harimau dari tas tersebut, yang pasti Hose akhirnya bisa mengelus tengkuk harimau tersebut yang sedang menundukkan kepala untuk meraih tas di pinggang pria itu. Diduga karena kesal tidak bisa meraih tas tersebut, harimau itu tiba-tiba beralih ke tangan kanan Jose yang sedang mengelus-ngelus tengkuknya. Harimau itu langsung menggigit tangan tersebut, dan tidak mau melepaskannya meski Jose sudah berusaha keras untuk menariknya. Tidak disebutkan bagaimana tangan Jose bisa terbebas, tapi laporan mengatakan pria malang itu segera dilarikan ke rumah sakit. Saat menjalani pemeriksaan di rumah sakit itu, dokter mengatakan tangan kanan Jose harus diamputasi untuk menyelamatkan nyawanya. Namun penjaga kebun binatang itu menolak diamputasi, hingga akhirnya dia meninggal dunia akibat komplikasi dari luka yang dideritanya. Video yang tersebar itu merupakan rekaman yang dirilis oleh pemilik kebun binatang pribadi tempat Jose bekerja sebagai penjaga. Dia merilis video mengerikan itu untuk menunjukkan pegawainya yang ceroboh saat mengurus binatang buas. Pemilik kebun binatang mengatakan dia membayar semua biaya pengobatan Jose selama dirawat. Dia juga mengaku punya izin membuka kebun binatang. Dan gak hanya harimau, pemilik kebun binatang juga diketahui memelihara singa dan buaya.